Hello everyone, welcome back on channel Mouth Watch. Still with me, Tio. Ya, biasanya kan gue bawain itu tentang review, ya, review. Terus berapa waktu lalu juga tentang Ori versus Kawhi. Nah, kali ini gue pengen bercerita sedikit tentang historical ya, mungkin bukan yang tua banget ya tapi sedikit historical dari brand yang mungkin kalian udah tahu mahal banget ya untuk inisialnya itu RM kalian mungkin udah tahu kan ada yang bilang Richard Mile, ada yang bilang Richard mille or something but actually is Richard mille So, yang akan gue bahas di sini kenapa sih brand itu sangat mahal, stay tune ya. Oh iya, yeah. untuk di video kali ini, ada giveaway lagi loh ya. Yeah. Beberapa dari kalian yang udah ngikutin event giveaway di Youtube atau di channel ini, kalian pasti udah tau kan salah satu syaratnya. So, stay tune, sampai habis ya. Yeah oke langsung aja gua mulain ya untuk dongengnya sedikit dongeng ya harga e, mulai dari di harga aja ya kita mungkin udah tahu ya beberapa orang Indonesia ter, mungkin orang tertentu ya udah ada yang punya jam dengan brand Richard Mille ini atau RM Tuh mungkin kalau di Indonesia mencapainya udah M ya tapi kalau di US dollar sendiri itu kisarannya mulai dari 500-800 ribu US dollar ya. US ya dollar nya bukan dollar yang lain-lain ya. <laughs> nah yang menjadi kunci dari produknya Richard Mille ini siapa sih well, sebetulnya nggak lain nggak bukan ya Ada si Richard Mille itu sendiri nah awalnya dari mana Perjalanan awalnya dia itu dia juga pernah bekerja di salah satu company yang dibeli oleh Seiko nah, Pada saat itu awal tahun 90an dia nggak belajar cuman kewirausahaan aja ya Tapi belajar cara membuat jam dan 10 tahun kemudian nih tepatnya di tahun 2001 Mr. Richard Millet ini udah merilis brand buatannya Wisha Mille ini juga merupakan orang yang sangat cepat ya untuk menyerap ilmu. Ini yang menjadi alasannya yang berani cepat dan merilis brandnya sendiri. Anyway, dia dulu bekerja di salah satu brand apa ya perusahaan yang udah pernah diakuisisi oleh Seiko itu pada saat kondisi jam Swiss yang pada saat itu mungkin ada automatic segala macam itu udah tergerus ya sama. Quartz buatan Seiko, jadi banyak hmm, mungkin perusahaan-perusahaan kecil, menengah, segala macam itu yang udah mulai kolaps, semuanya di sama Seiko. And then si Richard Mille ini juga langsung bekerja di salah satu perusahaan itu, tapi ya itu tadi dia cepat untuk mempelajari sesuatu sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuat brandnya sendiri ya. Nah, ketertarikannya pada dunia balap seperti Formula One yang menjadi salah satu acuan itu menjadi sarana ya untuk uh, mengembangkan produksi jam ciptaannya. Dia ini ya, karena dia biasanya kalau orang yang udah suka Formula One atau mungkin suka mobil mewah itu kan mungkin biasanya orang-orang yang powerful atau mungkin uh, wealthy-nya juga udah apa ya mungkin duitnya nggak berseri segala macem nah itu yang dimanfaatkan oleh dia ya dan terus di tahun 90 juga saat udah merilis produk pertamanya yaitu RM001 bersama dengan partnernya Uthemoth Piggy jadi kalian tahu kan yang biasanya jam disebut singkatannya APAP AP. nah itu namanya Uthemoth Piggy dia membuat keputusan pertama untuk movement apa nih yang akan mereka pakai apakah memproduksi style modern atau klasik nah rencana awalnya sih eh, dia akan merekrut orang yang bekerja untuk produksi mobil balap tanpa memikirkan biaya produksi dan fokus yang dikerjakan kayak gitu alasannya kenapa mahal ya untuk memberikan kesan eksklusif kepada customer jadi di disini yang seperti kita tahu biasanya kalau suatu produk itu mahal kan ada eh, misalkan spesifikasinya apa misalkan mungkin dari material atau movementnya apa segala macem nah itu contoh biasanya yang kita udah tahu bermain di teknologi atau spesifikasi nah Richard Mille ini nggak mau termakan di situasi yang seperti itu ya jadi bukan berarti dia speknya jelek atau enggak tapi gimana caranya dia itu lebih fokus ke nge-branding ini Jadi walaupun kelihatannya speknya bagus Tapi gimana itu bisa terjual mungkin lebih mahal banget Nah dia manfaatin komunitasnya dia Dia manfaatin komunitas orang-orang hobi mobil segala macem Nah itu jadi modelnya dia lebih fokus ke arah brand ya nah alasan kenapa dibuat dalam bentuk yang luxury bahwa nggak hanya sebagai reward untuk diri sendiri ya tapi juga untuk ingin menyampaikan kepada audiens yang tepat sebagai status nah kesannya orang kalau punya jam Richard nilai atau RM ini bukan kayak eh ini lo jam canggih bukan tapi adalah gue bisa punya uh, ngeluarin kocek lebih atau mungkin buang duit sekian ratus ribu dolar hanya untuk sebuah jam tangan. Nah itu kayak semata-mata nunjukin. Lo udah pasti tau lah kekayaan gue seberapa. Wealthy gue seberapa. Kayak gitu. Gue punya power apa kalau cuman untuk sebuah jam aja gue udah berani buang duit segitu. Nah itu yang sebetulnya image yang pingin Richard Millet ini uh, bikin. Dan it works. Dia berhasil ya nah yang membuat mahal salah satu itu nggak cuman dari segi desain aja ya tapi juga material konstruksi dan eksekusi yang mampu dicapai nah yang itu tadi yang gue bilang ya walaupun sebetulnya bukan, bukan termasuk jam yang high-tech di Richard Mille ini dia bener-bener memperhatikan banget berarti sampai cutting yang paling mikro sekalipun tuh dia tetap rapih jadi bisa dibilang Minor minusnya itu kecil banget, nah, jadi walaupun mungkin jamnya kelihatan hanya otomatik atau mungkin chrono auto, segala macem yang diisi brand-brand lain juga ada, tapi kelebihannya selain di desain branding juga presisinya itu juga uh, keren banget sih. Sebenarnya, sosok Richard Mille ini orangnya yang kita tahu dia nggak pernah stres. Dia benar-benar orang yang punya visi-misi kuat, tapi dia nggak pernah stres juga. He always happy. Tapi kalau gue pikir-pikir orang dengan power kayak dia, apa yang dia punya, apa yang dia ciptain, terus yang dari ciptain menghasilkan hasil yang kayak gitu, emang di mana stresnya ya? Tapi ya tetap untuk hasil yang seperti itu pasti effortnya lebih. Kita nggak tahu stres yang dilewatin apa, tapi yang jelas he looks happy. <laughs> nah. Untuk pemilihan brand ambassador sendiri, nah ini juga dimanfaatkan oleh Richard Miri dengan memilih brand ambassador yang tepat. Yeah jadi nggak cuma untuk visual aja tapi juga sebagai tester untuk mengembangkan produk berikutnya makanya dia itu brand ambassador-nya macam-macam mungkin bisa dia, jadi pembalap, pemulauan, petenis segala macem jadi itu sendiri juga untuk ngetes nih jam sebetulnya selain uh, presisi, selain buatannya bagus, selain brandnya udah berhasil jam ini bisa digunain buat apa aja sih, tahan nggak kira-kira kurang lebih seperti itu, jadi brand ambassador-nya pasti dimilih dari sportsman-sportsman yang mungkin udah mendunia juga ya namanya kayak gitu nah, karena itulah jadi karena RM itu benar-benar sangat populer jadi banyak sebetulnya brand-brand kecil itu yang sebetulnya meng bentuknya dia salah, enggak juga sih karena gini kadang orang tuh suka jam kan um, mungkin gak cuma dari si spek aja ya mungkin pengen bentuknya sekarang gila lu kalau lu harus ngerogoh kocek hanya cuman suka bentuknya buat RM gila lu gak semua orang sekaya itu ya bro <laughs> jadi mungkin ada brand-brand lain yang mungkin walaupun gak sama persis tapi bener-bener resemblance bentuknya ya Bar kata mungkin oh, gue pengen punya RM tapi gue nggak punya duit Let's see tapi gue nggak mau beli palsunya bla bla bla mungkin ada home match home match yang mungkin berbaik hati udah mau pakai desain itu kayak gitu salah satunya hmm. mungkin kalian udah tahu kali ya brandnya oke okay. okay, tadi gue udah sempat bilang kan uh, brand home match ya yang buat bentuknya kayak RM itu salah satunya Expedition yang mungkin ada beberapa brand lain ya Yang mungkin termasuk luxury juga Tapi mungkin itu masih di luar jangkauan ya Atau mungkin gue gak pegang barangnya Dan kali ini yang gue pegang adalah ini Expedition Gue bukan bandingin Expedition sama RM ya Jauh banget itu cuman tadi yang gue bilang kalau kalian pengen feel-nya RM dengan bentuk seperti RM tapi dengan budget yang low banget tapi tetap original dengan quality oke okay, ini dia contohnya kayak ini nah, jadi gue nggak akan bahas jam ini ya jadi mungkin kalian nanti bisa searching sendiri di web kita <laughs> seperti biasa ya kalau kalian mau cari ini pasti muncul kok model ini di sini gue cuman akan bahas bentuknya aja jadi ini kalau orang atau mungkin kalian udah pernah ngeliat RM baik itu di browsing atau segala macem atau mungkin saudara kalian pernah ada yang punya segala macem nah ini model yang mungkin paling mirip ya jadi ini lumayan sih buat pergelangan tangan menengah juga atau kecil juga oke sih not bad nah jadi kepopulerannya RM akan bentuknya, akan desainnya, akan kesuksesan brandnya dia itu sampai membuat beberapa brand lain menggunakan model itu hmm, nggak salah juga kan bukan copycat banget gitu kan jadi nggak bisa dibilang uh, KW or something ya karena ini punya brand sendiri jadi mungkin gue bilangnya uh, homage ya jadi mungkin yang terinspirasi oleh model tertentu atau jam-jam uh, lain atau brand lain yang udah pernah ada yang sangat populer dibikin mungkin resemblance atau mirip tapi bener-bener gak copycat banget nah itu namanya homage so ini alternate buat kalian yang sebetulnya kepengen mungkin suka dengan bentuk RM tapi mungkin males atau mungkin belum atau mungkin masih mikir-mikir kalau mau ngabisin budget buat di RM so ini salah satu pilihannya ya hanya sebagai gambaran aja, oke. Okay, itu tadi segelintir penjelasan gue tentang Richard Mille, Kenapa dia mahal ya? Mungkin belum lengkap banget, tapi gue cuma tangkap intinya aja. Dia lebih ke branding ya. So sekarang udah tahu kan, sebelum selesai tadi gue udah nyebut apa, ada give away buat kalian, oke. Okay. Yang akan gue kasih ke kalian nih giveaway-nya Bisa tebak nggak kira-kira apa Kemarin gue udah kasih Spinnaker Flush Terus yang baru masih anget kemarin Ya masih belum diumumin mungkin itu Casio G-Shock ya kan Sekarang gue lagi feelnya kepingin ngasih kalian tetap dari Spinnaker ya Tapi ini bukan yang lama Yang barusan sempat gua review kemarin ya yaitu Spinnaker Hydrofoil SP 508644 Chronograph Men khusus buat kalian jadi kalian yang pengen punya Meca Quartz ini kesempatan kalian ya buat dapetin giveaway ya kalau yang mau nggak dapat mau belanja sih silahkan yang nggak dapet izin lihat nih kaos gua ya mending minta maaf daripada minta izin repot minta izin sih langsung aja ya caranya tetap sama ya syarat wajib kalian harus subscribe atau mungkin subs, udah yang udah jadi subscriber itu yang pasti akan kita pilih dan kita pasti akan tahu mana yang subscribe sama yang enggak ya like ya lupain lu tombol dislike itu anggap aja nggak ada pokoknya lu harus like ya komen di bawah nah ini ada pertanyaannya ya siapakah partner Richard Mille pada saat membuat jam pertamanya gampang kan kalau kalian tadi ngikutin pasti tahu deh siapakah nama partner Mr. Richard Mille yang tadi sempat gue sebut dan nama beliau itu juga jadi merek jam tangan luxury juga pasti kalian tahu kan Oh iya jangan lupa ya cantumin juga akun IG kalian karena nanti yang menang selain kita kasih di komen kita mungkin akan uh, DM kalian ya Jadi akun IG kalian harus punya kalau yang nggak punya cepetan bikin akun IG gampang kok Nah nanti kita akan DM kalian ya Gue tunggu ya komen kalian sampai tanggal 15 Februari 2021 jadi yang hampir ngerayain Valentine tetap jangan lupa ya sampai 15 Januari. Oke, okay. oke okay, kalau gitu sekian dulu penjelasan gue kali ini. Mungkin next gue akan bahas-bahas yang lain dan gue masih mikir ya kadang sampai kantong mata gue begini <guluh> mikirin konten apa lagi ya buat kalian. Oke, okay. jangan lupa sekali lagi tetap subscribe, like, comment. Seperti biasa kalau memang kalian pengen giveaway ya. Dan nyalain loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan info, event dari Math Watch, Oke. Okay? Yang mau langsung berkunjung ke web, mau belanja silahkan di jamtangan.com. Aplikasi kita juga ada juga. Yang mau belanja silahkan belanja. Gak perlu minta izin langsung minta maaf aja kalau diomelin. Oke. Okay? sekian dulu video kali ini see you on the next video bye